Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah dasar-dasar organisasi dan manajemen. Selamat datang semuanya. Kita mulai dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, pada kesempatan hari ini, Allah kita akan pelajari sama-sama, sama-sama sharing mengenai fungsi manajemen. Nah, yang pertama kita ketahui yang paling terkenal ya fungsi manajemen itu POAC betul ga? Planning, organizing, actuating, dan controlling Nah, kalau di sini kita lihat Misalnya sebenarnya tidak hanya itu Banyak sekali ya tokoh-tokoh yang menyebutkan Apa itu fungsi manajemen Salah Satu satunya di sini, Henry Fayol ya, Yang pertama dia menyebutkan fungsi manajemen itu Ada planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling Kita lihat menurut teori yang lainnya Nah, ini nah PLAC itu ya sebetulnya yaitu menurut siapa? Nah, teman-teman harus tahu bahwa uh, planning, organizing, acting dan controlling itu menurut George R Terry yang mengungkapkan teori tersebut. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan uh, controlling atau pengawasan. Nah, selanjutnya di sini menurut Harold Kons, ya. Dia menyebutkan bahwa fungsi manajemen itu ada planning, organizing, staffing, directing dan controlling. Selanjutnya eh, dalam sarana eh, manajemen ya apa saja nah, ada lima M sebutnya man, money, material, machine, method dan market ya oh, ada enam ya mohon maaf ya ada enam eh, sarana manajemen man, money, material, machine, method dan market nah selanjutnya ada bidang-bidang manajemen nah medan bidang, bidang manajemen di sini ada lima nah manajemen pemasaran manajemen produksi personalia manajemen keuangan dan manajemen administrasi nah sekarang kita jelaskan apa sih perencanaan itu apa sih planning itu nah planning di sini adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka apa untuk pengambil keputusan ya untuk membuat sebuah strategi dan perencanaan. Nah, manfaatnya apa? Yaitu mengarahkan kegiatan organisasi meliputi penggunaan sumber daya dan penggunaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang kedua adalah memantapkan konsistensi kegiatan anggota organisasi dan yang terakhir, yang ketiga yaitu memonitor kemajuan organisasi. Nah, nah maka dari itu kita harus membuat ya kerangka pikir perencanaan. Nah, yang pertama nih ya, kita harus membuat latar belakang atau kondisi saat ini, atau existing, kondisi existing saat ini seperti apa. Bisa dengan analisis SWOT, ya, strength, weakness, operatif, treatment yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Kemudian juga setelah kita buat kondisi saat ini, ya, seperti apa, barulah kita membangun kepercayaan, ya, uh, build the trust, ya, bangun kepercayaan kepada publik, bagaimana kepercayaan ini, ya, bisa kita bangun melalui kita sebutkan data fakta yang ada di lapangan ya yang ada sehingga orang bisa percaya apa sih sebenarnya permasalahan yang kita hadapi saat ini dalam organisasi itu. Nah, ketika sudah membuat itu ya, ketika kita sudah menjelaskan dan memiliki kesamaan ya permasalahan yang sama tapi tidak bisa dicapai oleh sendiri ya, maka kita ajak orang-orang lain ya agar percaya public trust ya agar mau bergabung dengan organisasi yang kita bangun. Maka setelah itu kita baru bisa membuat visi perusahaan atau visi organisasi. Nah, visi ini sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dicapai uh, dengan jangka pendek atau tapi dengan jangka panjang dan juga tidak bisa sendiri. Ya, salah satunya misalnya Universitas Yondak Bogor memiliki visi ini siapa? Menjadi Universitas riset yang menyatu dalam diakui dunia. Nah, lalu bagaimana cara mencapai visi ini? yaitu ada namanya misi ya misi organisasi. Nah misi ini adalah untuk mencapai bagaimana caranya untuk mencapai visi. Makanya di kata-kata di dalam misi itu adalah biasanya kata kerja, ya misalnya membina, membangun, ya mewujudkan dan sebagainya. Nah setelah itu barulah kita buat tujuan organisasi. Selanjutnya tujuan masing-masing departemen, ya setelah itu diturunkan lagi deskripsi kegiatan masing-masing departemen hingga pada timetable kegiatan dan yang terakhir adalah bagaimana evaluasi. Jadi dari kita lihat dari rumanan ini ya di slide ini kita lihat bagaimana permasalahan ini bisa kita ambil ya uh, solusinya dengan visi misi tujuan dan keriduanlah kan kepada departemen departemen yang ada ya misalnya nih kalau misi yang pertama itu tentang pembangunan maka ke bidang bagian pembangunan sampai ke time schedule-nya. Nah yang kedua adalah organisasi, ya, pengorganisasian atau organizing dan staffing. Nah, di sini jadi satu kesatuan sudah ya. Itu kegiatan mengkoordinasi sumber daya, tugas dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, di sini ada namanya organizational design, ya, kegiatan menyesuaikan struktur organisasi dengan tujuan dan sumber daya organisasi. Nah, coba kita lihat nih di sebelah ya. Ada bagian organisasi. Salah satu satunya di sini ada direktur utama. Dan nah, nanti dijuantahkan ya karena visinya itu bagaimana membuat produk yang uh, dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat misalnya maka dia harus memiliki manajer pemasaran harus memiliki manajer keuangan harus memiliki manajer produksi dan administrasi personalia ya. nanti diturunkan lagi di departemen ya dan sebagainya sampai kepada staff-staff nah kemudian di sini ada yang namanya itu adalah uh, keterampilan pada tingkat manajerial. Apa saja yaitu, di sini ada top management, ada, yaitu conceptual skill atau managerial skill. ya Dia memikirkan bagaimana konsep-konsep perusahaan ke depan, bagaimana dia menjalankan konsep ini agar memiliki keberhasilan yang lebih efisien, efektif. Nah, senyata di bawahnya ada senior manager, yaitu human behavioral skills. Nah, di sini harus memiliki bagaimana kemampuan untuk eh, mengenai perilaku manusia, biasanya tentang psikologi ya. Harus pintar dia dalam bagaimana mempelajari orang-orang di dalamnya sehingga kinerja yang dimiliki pegawai itu tetap uh, optimal. Ya. Dan selanjutnya ada middle level manager yaitu safety health skill bagaimana kemampuan uh, keamanan kesehatan yang dimiliki oleh uh, karyawan yang di bawah. Dan selanjutnya ada supervisor atau teknikal atau fungsional dan yang uh, terakhir adalah operator atau worker level atau skill kemampuan yang dimiliki nah maka dari itu kalau kita setiap orang memiliki uh, apa uh, sikap seperti top management walaupun skillnya itu uh, apa berada di level paling bawah maka organisasi itu akan berjalan dengan sangat luar biasa ya. jadi walaupun dia jabatan pegawai tapi mentalnya seorang pemimpin begitulah secara uh, bahasa singkat ya yang selanjutnya adalah pengarahan leading ya. yaitu apa kegiatan memberi pengarahan directing mempengaruhi orang lain influencing dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja, motivating. Nah, maka dari itu pengarahan merupakan kegiatan paling menantang karena berhadapan dengan manusia. Ya, nama manusia kan berbeda-beda ya, beda antara belakang pendidikan, uh, apa daerah dan sebagainya. Maka dari itu mengelola sumber daya manusia itu sangat unik ya. Butuh seni. Nah, maka dari itu mis manajer itu adalah keilmuan seni. Semakin banyak pengalaman dan bacaan dia, maka semakin dia juga lihai dalam mengelola organisasi dan semakin dari itu Manajemen juga dikatakan se sebagai sebuah seni. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengendalian controlling. Nah, kegiatan yang bertujuan untuk apa? Yaitu untuk melihat apakah kegiatan organisasi itu sesuai dengan rencana. Maka dari itu fungsi pengendalian itu apa? Ya, ada peningkat dampak. Ya. Yang pertama adalah menentukan standar prestasi. Yang kedua mengukur prestasi yang telah dicapai. Yang ketiga yaitu membandingkan poin dua dengan poin satu tadi ya. Yang keempat adalah melakukan perbaikan jika ada penyimpangan. Nah, di sini dalam prakteknya ya, proses manajemen ini ya, yaitu gambaran proses manajemen tersebut tidak begitu terlihat biasanya ya, karena terjadi dalam organisasi. Kemudian seringkali manajer itu sibuk ke sana kemari yang sepertinya tidak punya waktu untuk berpikir dan merencanakan sesuatu dengan tenang. Maka dari itu, dengan rutinitas yang ada, ya, terkadang disibukkan dengan harta tersebut, hal tersebut sehingga untuk waktu membuat ide, berpikir, ataupun membaca itu uh, sulit dilakukan oleh seorang manajer karena terlalu sibuk dengan rutinitas yang ada. Kemudian yang ketiga, aktivitas manajer dalam praktik sepertinya reaktif atau action oriented ketika ada masalah baru reaktif. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Tempat fungsi manajemen itu dilakukan secara interaktif kadang-kadang secara simultan. Nah, kemudian jenis-jenis manajemen. Ya, berdasarkan hirarki, di sini top manajemen menjadi level manajemen dan lower level atau first line. Nah, kemudian berdasarkan fungsi ada manajemen umum dan manajemen fungsional. Nah, yang itu akan kita jelaskan nanti ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini ada namanya manajemen puncak. Itu apa? Ada tiga peringkat di sini. Bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan, menentukan tujuan, strategi dan kebijakan secara umum. Dan yang ketiga, menentukan keputusan-keputusan strategis. Sedangkan pada manajemen menengah, yang melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak, serta mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional. Nah, ini dia manajemen menengah. Nah, sedangkan pada manajemen tingkat bawah, yaitu mengawasi karyawan secara langsung, supervisor. Ya, bagaimana mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan-karyawan yang ada nah kemudian apa itu manajer umum ya, manajer umum itu dia mengawasi unit divisi tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus Ya, nah maka itu dia bertanggung jawab terhadap aktivitas pemasaran keuangan dan operasi di divisinya tersebut ya Nah, pada tingkatan dan keterampilan manajemen, nah di sini kalau kita lihat ada konseptual, manusiawi, dan operasional. Nah, konseptual ini ada pada tingkat atas. ya Bagaimana dia keputusan-keputusan penting dengan membaca kondisi yang ada itu menjadi sangat penting dalam buat sebuah konseptual, buat sebuah solusi, keputusan. Nah, kenapa makanya gaji orang uh, tingkat atas ini besar? Karena tanggung jawabnya yang besar. Gak bisa yang disalahkan di bawahnya, tapi orang konsep yang di atas yang disalahkan. Nah, kemudian hubungan manusia itu tingkat menengah ya bagaimana dia menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain, harus memiliki hubungan emosional, bagaimana membangun orang yang solid dan sebagainya. Nah, kemudian tingkat bawah, bawah operasional yang melaksanakan teknis sekali ya di dalam uh, organisasi. Nah, keterampilan manajemen di sini ada konseptual skill, ya human skill dan technical skill. Nah, kalau misalnya seorang pegawai memiliki kemampuan ketiga pengelola ini luar biasa ya. Makanya ketika tingkat bawah itu dia pasti bersibuk dengan teknik-teknik teknikal ya e, apa teknis ya laksana teknis. Nah nanti naik level dipermotorkan dia bagaimana mengolah kemampuan men, e, mengolah manusia, ya. sehingga ini penting bagaimana dia memahami setiap orang yang ada. Nah, inilah itu nama ilmu psikologi ya. Karena selanjutnya ketika sudah terbiasa naik level ranking, jadi konseptual skill, jadi kemampuan bagaimana dia mengkoordinasikan, meng, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, ya antara satu dengan bagian yang lainnya sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai dari potensi-potensi yang ada. Ya. Nah, karena tidak mudah ya buat konsep itu, apa itu konsep yang tepat. Ya seperti seorang dokter lah dalam model penyakit, ketika salah menulis penyakit maka akan salah obat. Selanjutnya ada manager role, rule, ya atau aturan manager, managerial nah ada otoritas formal nah otoritas formal ini dibagi menjadi tiga ada interpersonal informasi dan pengambilan keputusan nah, nah. yang pertama ada interpersonal roles ya yaitu terjadi apa aja figur ya figur uh, pimpinan sebagai seorang bapak atau uh, pimpinan di atasnya ya sebagai seorang pimpinan, tadi yang kedua adalah leader, yang manajernya diharapkan menjadi pemimpin anak buahnya. Menurutkan rekrutmen, training, memberikan motivasi untuk bekerja mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, license ya, memainkan peran, ya, penghubung baik dengan pihak di dalam organisasi maupun dengan pihak di luar organisasi. Ada namanya decision role, ya, entrepreneurship, this turbans uh, headler, resource allocator, dan negosiator Kemudian selanjutnya ada manajemen menjadi manajer sukses. Nah ada beberapa kunci, ya paling tidak ada uh, lima kunci yaitu etika yang pertama ya akhlak itu uh, moral yang dimiliki kita seorang manajer itu penting sekali dimiliki. Ketika kita uh, tanpa akhlak maka kita gak dihormati bukan apa-apa. Banyak harta tapi etika adabnya sombong, namanya jelek. Ya, banyak ilmu tapi juga sombong juga jelek. Banyak harta tapi sombong ya kurang bagus ya maka itu etika yang menjadi sangat penting selanjutnya adalah pendidikan ilmu kemudian pengalaman visi baru ke visi dan dimensi internasional nah ini menjadi manajer, manajer yang sukses isinya. nah di sini ada hierarki kebutuhan menurut Maslow ya kita lihat dari kebutuhan fisiologis kebutuhan keselamatan dan keamanan kerja kebutuhan sosial kebutuhan akal penghargaan kebutuhan perujukan diri ya atau namanya aktualisasi diri Nah, ketika ingin aktualisasi tapi kebutuhan fisiologis yang terpenuhi, tidak akan sampai. Ya, namun ada yang teori katanya eh, apa piramida terbalik ya. Jadi orang itu aktualisasi dulu, ya ingin diakui, ingin dihormati, ingin dimuliakan. Itu ya, apa? Medis sosial, salah satunya itu. Nah, dari sini ada hubungan teori Maslow dan Herder, ya dua teori yang ada hubungan Maslow dan teori Herder, ya. Uh, kita bisa lihat, nanti kita akan pelajari, ya. Uh, ada proses motivasi di sini, ya. Bagaimana motivasi kebutuhan yang tidak terpenuhi, pencarian penja uh, jalan untuk memenuhi kebutuhan, perilaku yang diarahkan pada tujuan, prestasi, pembawaan atau hukuman, dan menilai kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, itulah salah satu bagaimana uh, motivasi itu sangat kuat, ya, kepada pegawai. Sehingga, fungsi-fungsi uh, manajemen ini bisa berjalan dengan baik, baik itu saja untuk materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pelajaran. Nah, Silahkan cari sumber-sumber yang lain, yang tentu bisa memberikan pengetahuan yang lainnya saya di sini sebagai fasilitator saja. Sekian, kita tutup dengan baca. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pakullah Warahmatullahi Wabarakatuh.